Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara ganti LCD pada sebuah laptop Asus ya. Tipenya adalah Asus M509B ya. Oke, namun sebelum selanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali. Jadi harap dimaklumi. Oke, langsung saja pada tutorialnya ya. Yang perlu kita siapkan adalah tentunya LCD-nya ya, LCD-nya ini, ini LCD baru Sudah datang. Kemudian kita siapkan sebuah Atar, obeng obeng min atau sejenisnya ya kemudian ini obeng plus untuk buka bautnya kita gunai terus uh, uh, apa namanya ini gunting kemudian double tip dan alat seperti ini ini biasanya alat untuk membuka LCD ya seperti ini di toko online banyak ya, saya akan cari sendiri. Oke, okay, sekarang yang perlu kita buka adalah di sini ada baut ya. Ini ada baut satu, dua. dua. Cuman bautnya ini ditutupi ya. Nah, ini. ini bautnya tertutupi. Nah ini kita bukanya gunakan ini ya untuk membuka tutupnya nih. Nah, ya kita terus sini seperti itu caranya. Nah, terus di sini ada baut ya. Di sini ada bautnya di, di bawah tutup ini ada baut. Oke, lanjutkan sebelah sini ya. Oke. kita saya buka bautnya ya. Nih, udah terbuka. Ini bautnya, ya. Sekarang kita langkah kedua adalah kita membuka casing daripada LCD ini ya. Kita gunakan alat seperti ini. Perhatikan <tuh> seperti ini. Ini ada selah sini lubang ya. Semua kelihatan ya. Ini nah, selah sini kita buka. Menggunakan obeng nah, terbuka, ya. Nah, kita bantu dengan tangan kiri, ya. Kemudian sebelah sini juga, atasnya ya. ke bawah ya. Oke. Okay. Baru sini ya. Sudah terbuka seperti ini, kita tarik ya. Ini yang bagian bawah kita tarik seperti ini. Nah. Kemudian ini kita dorong sedikitnya, mentokan ke belakang ya. Dan kita congkel gunakan obeng min. Nah, terbuka sudah ya. Nah, seperti itu semuanya sebelahnya lagi. kita congkel gunakan obengan juga ya. Nah. Sudah terbuka, tutup LCD-nya ya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita gunakan alat seperti ini yang tipis ini ya. Untuk nah, online banyak. Nah, caranya ini ya masukkan sini nah seperti ini ya nah, ya masukkan terus turunkan ke sini terus eh, ke bawah nah sudah ya ini sudah terbuka sebelah ya kemudian sebelahnya lagi nah masukkan sini kelihatan ya hmm, masukkan terus ke bawah nah sudah terbuka ya baru kita ini tadi anuhnya repahkan ya nah seperti ini seperti inilah penampakannya ya ini soket LCD nya ya kita buka kita gunakan ini ya yang agak tajam ini ada plastiknya ya Taruh, agak sulit ya caranya seperti itu gunakan karter juga bisa ya cuma saya gunakan obeng oke sudah terbuka ya Baru kita tarik ke belakang ya Ya, ini sudah terbuka Ini, aduh Ya, sudah terbuka ininya Baru kita tarik ke belakang ya Nah, seperti itu Nah, baru kita ambil LCD barunya ya Ini LCD barunya Kita taruh di atasnya ya ini. Kemudian baru kita pasangkan ya nah caranya kita ambil in, kita buka dulu yang nah supaya mudah kita memasangnya ya kita tarik lepas dulu bagian sini nah baru kita masukkan ini ya soketnya harus lurus ya ini soket ini Masukkan ini, kiri samakan ini harus pas ya. Jangan dengan mencong ya. Nah, nah, masukkan seperti ini. Cuma saya nggak bisa pakai tangan satu ya, harus tangan dua memasukkannya supaya lurus. Jangan sampai mencong. Setelah kiri kanan pas, baru ditarik ya. seperti ini ya sudah pas ya baru kita pasang seperti ini lagi ini nanti kita kasih eh lakban ya lakban kertas saya biasanya kasih itu ya. saya carikan dulu nih sudah saya siapkan lakban kertas nah, ini secukupnya baru kita gunting ya, segini secukupnya baru kita tempel di daerah soket tadi ya supaya tidak terlepas soketnya nah, seperti ini penampakannya ya, penampakannya seperti itu baru kita siapkan ya siapkan double tip ya, buka Buka belakang ya, dapetnya buka belakang. Nah ini kita ukur dari sini, dari atas sini, sampai bawah ini kita ukur panjangnya. Nah, ya kira-kira seperti ini panjangnya. Mau, ya. Oh, oh, ya, baru kita tempel di sini ya. Oke. Okay. Sebelahnya lagi. Sebang dipotongkan dulu. Kita pasangkan ya. Sebelahnya. Oke. Okay. Sudah baru kita buka ya kita buka sulit ya kita buka anunya lapisan dari lemnya Seperti itu Kemudian Sebelahnya lagi ya hmm. Oke okay. Sudah Kalau Sudah seperti itu baru kita Angkat ya Angkat LCD nya Kita pasang Kita pasang Kita paskan Oke okay. Sudah ya sudah rapi ya Nih, lcd yang sudah terpasang baru kita ambil LCD bekasnya nah seperti ini penampakannya ya nah sebelum kita tutup ya kita tutup kita tes dulu kita tes dulu hidupkan ya apakah eh, normal atau tidak ya lcd nya Oke okay. Alhamdulillah normal ya LCD nya normal ya Yang kita beli soalnya bah baru datang Jadi belum kita tes Yang ngetesnya langsung di laptopnya ya Oke okay, sekarang Kita tinggal pasang tutupnya ya Tutup ini Tutup LCD nya ya, kita pasang dulu bagian bawahnya ya, bagian sininya pasang dulu oke, okay, tekan kemudian sebelahnya lagi oke okay. nah, baru kita oh ini menghalangi dia ya kita buka aja ya kita buka plastiknya ya menghalangi plastik lcd nya kita buka saja oke okay, sudah nah ini kita tekan ya kalau sudah di sini sudah termasuk ya baru kita tekan ujungnya Baru di sini tekan ya Kita tekan Gunakan tangan dua ya Tangan satunya di belakang Untuk menahan ininya ya Oke seperti itu Nah baru kita Baut sini ya Kita baut lagi Baru kita Pasang penutupnya ini ya Nah demikian ya Cara ganti LCD pada sebuah laptop Asus M509B ya. Semoga bermanfaat wabillahi walhidayah. warahmatullahi wabarakatuh.